yang dari ruko gudang baru terselip sebuah uang yaitu hadiah dari gudang baru yang selip hadiah dari gudang baru ya, uang 5.000 baru uangnya masih baru Bukan saya harap uangnya masih baru hmm, Uangnya masih baru Masih baru uangnya.